lebih besar deh, lebih besar yang kecil, lebih besar? kok makin mana Apa? ya? Oh sebelah makin kiri, makin buruk kiri, sebelah kiri, tata kiri dan <laughs> <laughs> hari-hari, mana sebarangnya? gak ada, uh, lima, lima puluh udah dapat? belum, kemarin? wah, oh. apesnya mambuk. luama sering di mute sih keman? Biasanya mm -hmm. tuh lagu siang <laughs> Lagu senior. <semir, laughs> <laughs> lagu senior aja lah. Lagu lagu lagu spark. Lagu spark. <laughs> iya, kalau kau tiap nyetel enggak di, di mute gacor, pasti ah ya, pasti, pasti spark. Oh, iya, kalau di mute tuh, pasti dapatnya 10. Di bawah 100 lah gitu. Entahlah, entah kenapa sih. Lagu <laughs> <Lugus> siang Lagu <laughs> siap. Yang lagu lain soalnya gini bang ada youtuber siapa tuh ya dia tuh gacaka di mute oh, musiknya pakai lagu ini Aki, siapa ya dia tuh red opnya banyak kan <laughs> aduh emang lagu sial anjir <laughs> Dug -dug <ada. laughs> kenapa sih itu yang terdekat masih yang gacha siapa, yang deg-degan siapa kebangkanya <laughs> yang hmm. yang erika ini ya, serika yang apa, miko ada uming. <laughs> <laughs> <laughs> Masih. Masih. <laughs> Kenapa? Yang gacha siapa sih ini? Gacor siapa? Gacha siapa? <laughs> Makanya. Satuan emang greget sih gacha satuan biasanya aku lihat-lihat ini dulu nih apa namanya pas hmm. layar anak-anaknya okay. okay, Oh nge-trigger skin-nya mm -hmm. ya Niko It's loading kan? ring langsung ungu nih, e pink, c enggak. Biasanya suka kaget gitu ya, Cering, langsung ping ya, kayak di AK itu kan kuning kan. Hmm. Ujian yang sekolah kan itu. Sekolah masih masih sendiri. Sekolah sendiri kan tadi. Oh iya. Yeah. Sekolah yang baru. Siap, enggak uh, ada temen, temen. Ya, ada satu <laughs> tapi di tidak dianggap. benar-benar sebelahi temennya sama bawa kamu. iya tidak dipukul sama itu, dipukul ah. sama Arsy Biru. Iya, yeah. yeah. mengundi. Hmm. Ya, Syarika pulang lagi <laughs> Gak di... Gak di... Samean, gak di saya Pulang mulu Ya, karena... Uh, penyuka... Umeng kan? Penyuka Umeng eh, Iya, saya penyuka Umeng Aku saya umeng, uh, umeng Gak bisa lepas dari Umeng Umeng, Kambing Apa lagi? Banyaknya, Bu, cukup banyak. banyak banyak gurih, warnanya gurih, warnanya gurih, warnanya mono, mono, mono, mono, nonton mono, kucing mono, mono, mono, mono, mono, mono, mono, mono, mono, mono, JP oh ayo guys staymas JP JP Anjir sampai apa lah gua JP Saya iya lagi bodoh amat tuh tapi tetap aja kucing si siapa namanya Siapa, mari-mari? Si... Oh, mari, mari. <laughs> mari tempatnya kucing. tunggu punggung! Oh, Bungu. oh Alah. lagi. Ini <laughs> <laughs> kita lihat. Ini, yeah. oh, berdua. Apakah saya Iya. Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> Segitu aja. Segitu, Segitu. banyak B2 <laughs> Dibilangin mas, kalau udah kucing beda. Kalau udah penyuka kucing mau beda. 0,7 lo. Jauh sama 2,5 tuh. <laughs> emang berengsek emang. Hmm. Yusten, tunggu! Tidak, malah saya lagi. Pasti, like lagal beli. Seluruh Batame, Tapi kambing tetep aja, kambing pulang, watame. <laughs> Tunggu, mau nggak? Cerika, kuning kuning cerika. Yeah. No. <laughs> <laughs> <Kuro> iya. <laughs> <Ito ka. laughs> Ini <guluh> kegitu lagi <aja>. Bisa gitu. Aduh, aduh. <tuh> <tuh> oh. Capek hati. Uh. Oh, katanya pasti pahit ya. Enggak <tuh> <tuh> apa? pasti pahit ya. <tuh> Ah, iya enggak enggak enggak oh. enggak enggak cuman hmm, ini juga pulang gak di siapa mikonya pulang gak pulang, pulang dong pulang. Oh pulang ini JP kok bukan bukan i Oh JP <coughs> <coughs> besok kayak coba isa juga aduh aduh. aduh aduh aduh siapa tuh Aisyah siapa namanya tadi Atsuko Atsuko Sekurang. bisa lewat dari garis bisa-bisa-bisa tapi nggak bisa sampai tinggi tinggi oh, ini nah, ini nggak ada gak ada Serika ini seriusan tidak ada Serika kalau saya bilang nggak ada serika beneran gak ada Serika <laughs> kalau ada Serika beneran suku. Serika <laughs> enggak ada serika Serikan enggak ada serika Habis, habis berapa puluh ini? <laughs> 60-an. Cuma ngabisin aja. Cepet itu ngetek saya. Hmm. Nampat. Nampat. Aku pengen ngetek server sebuah dulu. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Hmm. Saya mencium bau-bau serika <laughs> Hmm. Hmm. Apakah Serika? Mari nah, kita hmm. lihat. Oh, Semua. <laughs> Tapi nun, Tawin kucing masih ada setaknya. Aduh. Wah, aku jangan ngobrol dah. Diem aku. Geri anjir. Ngeri. Wah, udahlah, udahlah, udahlah. udahlah. udahlah. So, ini, si bilang, ini udah, udah. Acukuh, acukuh. minta apa, minta ada masa ini. dah acukuh. sampai beneran, sampai beneran aku. pulang aku. <laughs> <laughs> Aduh Aduh hari-hari Berarti 6, 6 berapa itu tadi? 6, 6, 6 ya? kalau terakhir Berarti 6, Hmm mm, apa -apa. <laughs> kan bawa apa-apa Jadi gak mencium bawa apa-apa Ya udah habis. Kecil ya. <laughs> kucing dulu. kucing Aduh. susah Muka emang kucing. Dapat kucing semua. Iya. Akun saya penuh dengan kucing, enggak akak, enggak enggak apa? Enggak perlu Penuh dengan kucing. Kenapa sih? Begitulah hidup ya Biasa. Begitulah hidup ya, sesuai Kemarin gua gaca single-single Dapat bintang 3 Banner selanjutnya Ampas Banner selanjutnya Ampas Begitulah rute-rute Dari pergacaan guys. Bagi yang tidak mengenal gacha Thank you Hui, sih, siapa lagu, namu tali